oke okay, kembali lagi selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya ini kali ini kita tilih pertanangan dan kembali lagi di dolanan sapi nah kali ini kita akan review pejantan mantap pejantan mantap ini jenisnya apa ini termasuknya uh, limousin atau ini nah ini juga limousin ini gede banget sekali tanduwe ya, Rano dugul mantap ini, apa jenisnya ini ini nah ini juga babonan ini doro ini wih. nganu niki, meteng, sambon meteng ini meteng telung bulan petang bulanan niki. insya Allah ini sudah di -ko. nah ini, tapi yang ini kemarin alhamdulillah saya selalu, sihat banget ini. indukan yang cocok buat anda yang sedang mikirkan untuk jadi peternak sapi sukses Nih, nih mantep ini, mantep sekali Hmm, ini juga enak banget senang mangan hmm. ini, ini tanganku yura enak ini asin banget tanganku ini baru tiga hari sudah sebesar ini melahirkan kemarin hari apa itu kurang tahu nih. kemarin awan siang nah ini juga ini ada kita inilah peternakan sapi-sapi di sini yang oh, punyanya nu no. dan kita akan review juga bah Pong halo bah Pong Hello. niki mau nguyang sapi sapi jenis PO Jawa ini, ah, Jawa, ini. Jawa ini PO ini. nih niki hmm. berapa bulan nih berapa oh, tahun ini satu Sudah. tahun lebih oh satu tahun lebih ah. oh, nengi ikut tonjoban nengi cocok buat besok kurbanan yang mau beli silakan di jalan peleran KM 1 di peternakannya siapa nih pa? Pak Ipong Pak Ipong gini okay, nih peternakan Pak Ipong nih monggo datang ke sini bisa komen komen di bawah ini oke okay. terima kasih gih Raderno nih Makario kios pakan kuda peleran mantap tapi mantep ibu buat ini kayaknya Oke, okay. dadah!